Cari sinyal valid pada dolar Australia USD. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area resistan. Perhatikan jika pergerakan dolar Australia US dibergerak bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,73759 sampai 0,73628 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar Australia US dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 0,74122. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.73628 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.73416. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juli tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.